Nah di video kali ini aku bakal membahas dan bercerita nih ke kalian tentang perjalanan pulang aku dari Wuhan ke Jakarta sebelum merebaknya virus Covid-19 di akhir tahun 2019 nah, berawal dari perjalanan solo trip aku dari Wuhan ke Jakarta sebelumnya transit dulu di Guangzhou selama 3 jam lalu sorenya aku lanjut ke Jakarta sampai di Jakarta sekitar Pukul setengah 10 malam, aku langsung dijemput sama sepupu aku Dan keesokan harinya aku langsung cabut ke Semarang Nah, aku bakal nunjukin nih ke kalian gimana sih amannya, tentramnya, bersihnya, suasana kota Wuhan dan Wuhan Airport Saat sebelum merebaknya virus COVID-19 Guys, karena aku solo trip saat itu Dan barang bawaanku banyak banget Lebih dari 30 kilo Disitu aku nggak banyak nge-vlogging gitu Suasana kota Wuhan Mungkin cuma cuplikan-cuplikan aja Kalian bisa simak video berikut ini Standing here outside your door I hate to wake you up to say goodbye But the dawn is breaking, it's early morning The taxi's waiting, he's blowing his horn Already I'm so lonesome So many times I've let you down So many times I've played around I tell you now they don't mean a thing Every place I go I'll think of you Every song I sing Just one more time, let me kiss you Then close your eyes and I'll be on my way Just dream about the days to come When I won't have to leave alone about Stay Kalian bisa lihat sendiri kan Gimana amannya, bersihnya Kota Wuhan sangat tertata Sangat rapi Kayak waktu ngedit video ini tuh Kayak kangen banget gitu Sama kota Wuhan udah lama gak Kesana Biasanya nih kalau winter vacation Orang-orang turis tuh pada kesana Memang kota Wuhan tuh banyak banget turis-turis yang menjadikan Wuhan sebagai kota destinasi gitu, di winter vacation waktu aku ngedit video ini pun kayak berasa banget gitu kangen sama Wuhan spot-spot Wuhan yang sering aku kunjungin waktu winter vacation sampai-sampai nih guys aku biasanya sama temen-temen aku ngabisin liburan winter gitu sampai sebulan lebih gitu di Wuhan kayak sekedar makan untuk Wuhan semoga segera pulih dari wabah virus corona ini Dan segera bangkit dari keterpurukan ini Khususnya Wuhan dan sekitarnya Dan untuk Indonesia sendiri Semoga kita semua bisa menghadapi wabah virus corona ini dengan baik Bisa memetik hal positif Pelajaran positif yang bisa kita ambil pencegahan dari virus corona ini Semoga para pasien dapat sembuh, tidak ada korban yang bertambah lagi dan kita semua bisa beraktivitas kembali di daerah kita masing-masing. Siapa yang So guys, thank you for watching and I'll see you in the next video. Bye. -bye. Oh, world